kolai man kau bosan pagi cacat mati aku luat ni anjing kau ni kesejaan Hari, karena kau tuh sering PHP. Aku tiga bulan ini, aku bukan anak sapi yang pacak kokolai. Cak mati aku bukan anak sapi yang pajak kau maini sekenda utak kau aku bukan anak sapi yang pajak kau kolai dan kau bosan pagi cak-cak mati